Dan saya pada hari ini, Alhamdulillah, di selama 6 bulan, 15 hari. Dan alhamdulillah, ini akan menjadi awal bagi masyarakat Indonesia membuka bahwasanya ini akan menjadi awal kepercayaan, bahwasanya masih ada keadilan di negara ini. Habis ini saya serukan. Kepada seluruh jamaah Pulang dengan tertib siap, siap Pulang dengan aman Siap kami juga berterima kasih kepada bapak-bapak polisi Yang selama ini telah menjaga Bapak Kapolres, Wakapolres, Kapolda, Wakapolda Dari Polda, Polres, sampai polsek Yang telah menjaga keamanan Semuanya siap pulang dengan tertib siap. siap pulang dengan aman siap. Besok adalah hari kemerdekaan Keberdekaan Indonesia Itulah tadi kawan, uh, ya ucapan dari Habib Bahar bin Smith, ya terkait ucapan beliau kepada seluruh rakyat Indonesia kepada seluruh jamaah dan juga termasuk kepada aparat Polri ya disebutkan tadi ucapan terima kasih. Nah ini kita sudah tahu semua bahwa uh, Habib Bahar bin Smith yang tadinya dituntut penjara 5 tahun oleh jaksa penuntut umum ya dituntut namun hakim yang mulia mempunisnya enam setengah bulan nah artinya keadilan betul-betul terasa ya keadilan betul-betul uh, dirasakan oleh Habib Bahar bin Smith maupun uh, seluruh Indonesia bahwa kalau dalam persidangan itu ya terkadang ya ada yang dituntut penjara sekian uh, lama waktunya, tetapi keputusan hakim itulah yang paling terakhir. Di sini saya melihat bahwa ya semoga ke depan Abi Bahar bin Smith ya semakin mantap dalam menyampaikan ceramah-ceramah. Apalagi kita lihat tadi ya Habib Baris Bismit Kalau saya lihat ya Ini memiliki jiwa nasionalisme yang sangat luar biasa terhadap bangsa Indonesia Dan memang kita harus uh, pahami bersama Tidak ada manusia yang sempurna Ya Terkadang manusia itu Khilaf Dan terkadang kehilafannya itu Ya bisa berlanjut kepada pengadilan. Namun, saya punya keyakinan dengan ilmu yang melekat pada diri Habib Barbin Smith, dengan ilmunya di mana berada, Habib Barbin Smith akan menjadi cahaya bagi setiap orang yang dijumpainya, baik di masa leluasa bergerak yaitu di luar. Penjara maupun di dalam penjara Dan itu sudah terbukti Dan tidak sedikit Ya Yang non muslim jadi mu'alaf Dan tidak sedikit Yang tadinya tidak tahu hadis Tidak tahu mengaji Akhirnya bisa mengaji Dan bisa hafal hadis Di antara Para nabi Yang pernah dimasuki oleh Habibar Bismil Artinya yang saya katakan tadi, dimanapun Habib Bar Smith, itu bagaikan cahaya yang selalu dirindukan oleh banyak orang baik yang ada di dalam penjara, terlebih yang di luar penjara nah, dengan hukuman setengah bulan penjara ini, ini tidak terasa kawan karena yakin detik ke detik, menit ke menit ya, Habib Bar Smith akan dikelilingi banyak orang, untuk menimba ilmu ya seperti halnya imam besar Habib Rizik siap ya jadi jiwanya selalu tenang dan selalu bahagia ya semoga ke depan di saat ceramah-ceramah oh, Habib barbismit semakin mantap lagi dan tidak bersinggungan dengan ucapan-ucapan yang sekiranya Oh, memiliki penafsiran yang berbeda-beda di kalangan masyarakat ya, Itu hampa kita Karena saya tadi sudah katakan Tidak ada manusia yang sempurna Jika ada yang mengaku dirinya adalah manusia yang paling sempurna di bumi Maka itu artinya kesembongan Karena di dalam Islam Ya di antara yang paling sempurna manusia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai nabi umat muslim di dunia. Jadi sekali lagi kepada sahabat Qur'an Indonesia mari kita doakan semoga Habib Bard Smith senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, diberkahi umur yang panjang dan berkualitas dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal demikian juga keluarga dan seluruh pengikutnya kita terus bahu-membahu merawat, memelihara kerukunan antarumat beragama di NKRI demi persatuan Indonesia demi NKRI harga mati karena saya secara pribadi berkeyakinan seluruh makhluk hidup di muka bumi termasuk seluruh umat manusia Apapun sukunya, agamanya, rasnya, etnisnya, golongannya kita semua manusia diciptakan oleh Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Tuhan itu hanya satu. Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Tuhan yang menciptakan kita semua. Berkait masalah penamaan, nah itu berbeda-beda dalam setiap agama. Yang jelas, nama Tuhan bagi Muslim adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian kawan, tetap, mari kita rawat dan pelihara, serta menyangkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam ideologi negara kita, yaitu Pancasila. Merdeka, NKRI, harga Mati.